Apakah bekam itu bisa menyembuhkan semua penyakit? Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bahas lagi soal bekam. Apakah bekam itu? bisa menyembuhkan semua penyakit? Jawabannya enggak. Ya, enggak bisa. Bekam tuh enggak bisa menyembuhkan semua penyakit. Ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang, oh, bekam tuh bisa menyembuhkan semua penyakit." "Oh, bekam tanggal sekian-sekian-sekian kalau kita bekam tanggal situ semua penyakit disembuh. Enggak sih. Kan ada memang hadisnya itu. Siapa yang bekam tanggal sekian, sekian, sekian, maka penyakitnya sembuhkan." Ya bekam itu memang bisa menyembuhkan penyakit, tapi enggak semua penyakit bisa disembuhkan dengan bekam. Nah, sama kayak abadus sauda, kalau teman-teman pernah lihat hadisnya itu, ya abadus sauda bisa menyembuhkan segala macam penyakit, kecuali kematian. yang namanya segala macam penyakit itu bukan di semuanya itu enggak banyak kita- kitab ulama yang menjelaskan e, tentang abad itu sendiri. ya kita nggak bahas habat sih hari ini. kita bahas bekam. Ya kita telisik dulu ke belakang. Bekam itu apa sih? Kok bisa dia nggak eh, bisa nyembuhkan semua penyakit? Bekam itu kan narik ya. Kalau kita kop di belakang kan berarti dia narik otot-otot kita, kulit-kulit kita itu. Ya kalau ditarik kan berarti enak itu rasanya. Enak ditarik. Nah, kalau misalkan orangnya sudah tua, kan kulitnya itu mulai kendur tuh. Mulai kendur kalau ditarik kulitnya ya, dia enggak kerasa kulitnya itu cuma kulit doang ketarik ototnya itu enggak. Nah yang kayak gini harusnya itu enggak bisa dibekam. Kalau dibekam nanti kemungkinan ya nggak ada efeknya jadinya. Jadi begitu. Dan kalau dari sisi energinya bakalan kurang. Itu dari kulit ya. Terus yang kedua kita bahas energi. Orang yang kalau dikop itu kan ada yang keluar ya. Pasti energinya keluar. Makanya orang bekam tuh kadang ada orang yang habis bekam tuh pengennya tidur aja enak tidur nih habis bekam, karena apa? karena energinya udah kebuang gitu, lemas jadinya dia, kalau udah lemas pengen tidur aja kayak gitu, makanya orang-orang tuh lebih enak kalau bekam dipanggil ke rumah habis bekam langsung tidur enak, tapi ada juga orang habis bekam tuh langsung seger gitu, nah ini kenapa bisa demikian kok kayaknya bertolak belakang jadi kalau kita cocok-cocok logika kan ya, orang yang pegel itu berarti kan energinya dalam tubuh itu enggak lancar, jadi setelah dibuang energinya kembali lancar dan dia kembali lebih segar, kayak gitu logikanya nah kalau dia orang ini energinya sedikit ya, energinya lemah, dia itu dingin, males gerak terus nggak kuat orangnya mengangkat air putihnya mungkin nggak kuat, nah itu kalau dipekam bisa makin parah inilah, jadi kenapa saya bilang nggak semua penyakit bisa dibekam Orang yang penyakitnya disebabkan karena energinya kurang banyak Energinya sedikit Sampai-sampai berdiri aja nggak kuat Mau jalan aja, males betul e, Dingin gitu. Itu itu makin parah kalau dibekam Terus kalau dibekam tuh kan darahnya keluar ya Kalau darahnya keluar berarti kan volume darah dalam tubuh berkurang Darah beserta zat-zat lainnya beserta cairan dalam tubuh keluar ya bersama darah orang yang sakitnya karena darahnya itu kurang ya darahnya kurang ya bukan tekanan darah tapi darahnya kurang berarti nggak boleh ini orang ya setelah didiagnosa ternyata lidahnya lewat, lewat nadinya dan segala macamnya itu uh, terapisnya mesti tahu kalau dia darahnya kurang berarti kan kalau dibekam darahnya makin kurang tapi kalau makin dan kalau makin kurang itu menyebabkan sakitnya makin parah. Ini alasan selanjutnya kenapa bekam tuh nggak bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali dia darahnya cukup dan berlebih. Nah kalau berlebih dia sakit, biasanya sakit darah. Darah itu bergejolak itu. Kan ada hadisnya tuh, ada penjelasan ulamanya tuh. Kalau pada tanggal sekian sekian sekian tuh darah itu bergejolak. Artinya darahnya itu uh, lagi lagi naik naiknya itu pada saat purnama lebih dikit itu ya darah itu lagi naik dan itu bisa menyebabkan penyakit. Dan penyakitnya itu kalau kita darah itu yang berkejulak tadi kita buang Nah itu jadi normal lagi Ya itu dasarnya Jadi kenapa bisa sembuh karena darahnya normal lagi Tapi kalau darahnya udah kurang kita bekam Ya malah jadi tambah sakit lagi gitu. Ya yang keempat Kalau kita bekam itu kan ada angin tubuh keluar Penyakit yang disebabkan oleh angin Tidak tahu nama penyakitnya apa Yang penting sebabnya karena angin Itu bisa sembuh Jadi itu dasarnya bekam ini memang bisa disenyumkan penyakit tapi gak semua penyakit bisa sembuhkan dengan bekam Misalkan dua orang nih sakitnya sama ya, sakit batuk misalkan Batuknya ini misalkan satu karena uh, serangan angin Serangan angin luar Yang satu bekamnya karena dia uh, kekurangan darah Misalkan di parunya itu kekurangan ya, demisian parunya Misalnya akhirnya dia batuk lemah baru parunya <tik> Jadi kayak gitu Dua ini kalau memang karena serangan angin di bekam sembuh Eh, yang satunya karena paru-parunya lemah ya, paruhnya lemah mungkin kurang darat, atau kurang lg atau apalah ee, sebutannya itu paru paru ini kalau dia lemah, ya. terus dia batuk, terus kita bekam, bekam itu kan melemahkan apalagi titik paruhnya itu, kalau melemahkan ya dia makin lemah, makin parah batuknya itu malah nggak sembuh. Ya, jadi satu penyakit ya sama-sama batuk, kalau penyebabnya beda ya tetap nggak bisa di, nggak bisa harus sama-sama dibekam, walaupun sama-sama batuk ya begitu, itu dasarnya kenapa bekam ini bisa menyembuhkan semua penyakit walaupun semua penyakit tapi itu diagnosanya pasti beda walaupun sama-sama batuk, penyebabnya pasti beda apa yang satu boleh dibekam batuknya, yang satu nggak boleh dibekam batuknya nah seperti itu, itu dasarnya ya kenapa bekam itu nggak bisa untuk semua penyakit buat teman-teman sebelum pergi ke tempat bekam ya atau ke terapis bekam, coba perhatikan dulu tempat terapis yaitu terapisnya ini apakah benar dia bersertifikat gitu ya setidaknya dia pernah belajar gitu dia bekam tuh dia belajar tahu ilmunya enggak sekedar lihat orang bekam titiknya itu aja terus dia bisa enggak enggak begitu karena ada bekam itu titiknya itu kita pemilihan titik harus ada alasannya kenapa di titik, titik ini, kenapa di titik ini, kenapa di titik ini kenapa di sini enggak dititikin walaupun Sakitnya di situ kenapa nggak boleh titik di situ kan harus tahu alasannya si terapis ini jadi bukan asal sakitnya di dada di bekam di dada nggak sakitnya di mata nanti di bekam di mata kan nggak mungkin jadi kita balik lagi ke bekam apakah bekam itu bisa menyembuhkan semua penyakit ya jawabannya sama kayak di awal nggak nggak bisa menyembuhkan semua penyakit ya, jadi jangan maksa di bekam kalau misalkan terapisnya bilang nggak boleh di bekam karena penyakitnya Gak cocok dibekam Dan Anda ke pengen dibekam itu Ya, nggak sebaiknya ikutin aja kata terapisnya Oke Itu aja, semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh